waspadai GBP/USD Sedang berada di area kritis. Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang berada di sekitar area kritis cermati pergerakan GBPUS di jika harga bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,41521 sampai 1,41746 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBPUS di kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.40895 Sebaliknya waspadai jika harga GBP US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.41746 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.42112. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212